aku minta berlindung hei kakak daripada ketua yang bodoh ini Nabi kata ni nama kata saya dekat kata kok dia okay pula ni <laughs> ya dia berlaku ya Nabi, ya Allah ya tetapalah lagi ya. eh tak ada orang nak berlaku ya. ya tak kata kambing keban <laughs> ya mu'ad ya hey, kakak Ibn Ujrah Nabi kata aku minta berlindung lah daripada ketua yang sufaha yang bodoh Kak tanya wama imaratus Sufah ya Rasulullah, gapol ketua Bodon. Amin. billahi Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Wa bihi nasta'in hawla wala la quwwata illa billah. Qul rabbi ishrh li sadri wa li amri wa hlulna qudatan min lisani yafqahu qawli. Rabbanaftah baynana wa bayna qauminana bil haqq khairul fatihin. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Dengan sesuainya kita ni Dekat nak memilih ni Jadi agama Islam ni Ya ada-ada ambil peduli juga masalah ketua ni Islam ni bukan kos maya sahaja dah bukan tekah puasa saja dak bukan tekah wak haji saja dak Islam Islam ni ha ketua bong dia mai dah kita mari tengok daripada Jabir bin Abdullah anna nabi sallallahu alaihi wasallam qal liqbi ibni ujrah Jabbe goyak cerita ni nabi ada kata kepada Ka'ab bin Ujrah. Kata ganah A'azak Allahu ya Ka'ab ibni min imarati as Aku minta belindung hai hey Ka'ab daripada ketua yang bodoh. Ning nabi kata ni, amo kata saya ada kata kau orang pula ni. Ya, dia buat hak Nabi, hak Allah Ya, tetap palau ya. ke ada orang nak ayat Ya, tak kata kambing keban <laughs> Ya, Mu'ad Ya, Ka'ak ibni Ujrah Nabi kata aku minta berlindunglah Daripada ketua yang sufah Yang bodoh Ka'ak tanya wama imaratus sufah Ya, Rasulullah gapo ketua bodoh Ketua Buddha ini berkata, Ya Ya Rasulullah Nabi kata, ketua Buddha ini Ialah Umara yakununa ba'di Ketua yang nak mari lepas pada aku mati ni, Haa ini, siapa kita lah ini Ketua ini, ni Ning la yahduna yahdi dia tak bawa hidayah hak aku duk bawa dia tak bawa sebagaimana yang aku duk bawa ni. Wala yastannu nabisunnati dan dia tidak bawa sunnah hak aku duk bawa. Hmm. Allah ning ketua bodoh. Ketua bodoh ni ketua apa? orang yang tak bawa jalan aku duk bawa dan orang yang tak bawa sunnah aku duk aku duk bawa Nabi sambung lagi Faman saddaqhum bikad bikad bikadibihim wa anahum ala zulmihim fa ulaika laysu minni wa minhum siapa siapa giduk membenarkan siapa gi sokang ketua pese sa'ning nah giduk bersama ketua pese sa'ning giduk tolong ketua pese sa'ning maka orang tu bukan daripada kalanganku dan orang tu bukan daripada kalangan mereka itu lepas tu di hari akhirat besok dia tidak boleh gi minum air kolam aku wala yarduna ala haudi. Dia tak boleh nak gi masuk dekat kolam air Ka'bah Nabi di hari akhirat. Mana gapo ni? Hmm? Mana kena masuk ngakalah. Nampak? Ah beringat ni. Kita nak pakah ni. Dia bertanggungjawab hari akhirat. Balik oleh pakoh goyak ketua bodoh lah mana ketua bodoh ni pesan ni patu tu siapa hidup tolong dia siapa hidup sokong dia orang ni hari akhirat besok tak boleh minum air koleh aku ha ni ia islam dia mahu hidup cara belakang dan siapa-siapa tidak membenarkan mana kata tak ada turut ketua pesan ni dia tak, dia tidak ikut Dia tidak membenarkan Dan dia tak nak turut kezulemi mereka itu Maka Nabi kata Orang ni lah orang daripada aku Dan orang ni lah orang boleh minum air koli aku Ah, Siap ni ning tak ada wayak hari syuah Kita nak tahu belakang dah tu <laughs> tu Kena baca tak Pada tu Hari syuah Hadwi makah tu Nak tahu belakang dah pada hmm. Allah Allah, Allah, Allah, Allah Rabbiyah Karim hmm. Nabi kata lagi Ya Ka'bi Ka Ibn Ujrah Asamu Junnah puasa itu penepih dan sedekah itu menghilangkan apa ni? Menghapuskan dosa dan semaya itu adalah burhan Tanah kata menguntut jadi orang berimih Tanah kata menguntut Orang islah Ya Ka'ab lagi Wahai Ka'ab Tidak masuklah syurga Daging Yang tumbuh daripada Daripada Apa ni? Daripada benar haram Makanan kita okay? hmm. Makanan benar haram maka ini kita nak makan benaharai daging hok tumbuh daripada benaharai tu annaru aulabi api nerakalah hak lebih utama. Allah Allah Allah. Jadi kepada ibu bapa adik-kakak yang saya kasihi ini hadith nah berkenaan dengan nabi wayak ketua bodoh. Kita kena praktis saya ketua moda ni gapariho ketua moda ni orang yang hmm. nabi kata ketua orang jadi ketua lepas pada aku hmm. mana kata lepas pada nabi mati hmm. orang yang jadi ketua yang tidak mendorong jalan aku dan tidak bawa sunnah aku ni ketua moda, lepas tu bagi orang yang nyokam pula, nyinggi sokam di kau, di akik, di puja Orang nyokong ni Hari akhirat esok Tak boleh minum air koleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kita tahu belakang dah dah di, di setiap Rasul Hari akhirat esok Dia ada koleh air masing-masing Umat Nabi Musa Minum air koleh Nabi Musa Umat Nabi Ibrahim Minum air koleh Nabi Ibrahim Umat Nabi Muhammad ni Paling banyak, paling besar, paling luas sekali Kuala untuk umat dia Kenapa? Jadi siapa pergi minum air kuala eh, Air kuala Nabi Wasallam? Setengok je Orang tu tak dahga sampai bila-bila Dan itu Dalai kata dia akan masuk syurga Kita tahu dah tu dah Kata ada satu puak Berderek nak mari minum air kuala Nabi patunya sekat di malaikat hendak jaga pintu tu mung tak boleh masuk minum. Nabi kata dia sekat apa dia adalah umatku. Dia adalah sahabatku. Malaikat kata betul, tapi lepas pada Rasulullah mati hari itu, puak ning ning dok buat benda tak serupa dengan hak Nabi tinggal contoh. Ah ni kena beringat ni. Kita ni kena bawa agama ke ala sunnah kita kena menghidupkan sunnah nampak kita kena usaha menghidupkan sunnah menghidup ni ke apa ahiyah sunnah 3 ke apa ahiyah sunnah 3 hidup menghidup ni hak sunnah yang mati tu kita kena funfu kita kena berbajar jiru semula banyak mana nah kita pak kita ni kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita nak pati sik tak boleh nah? kata tu tahun lebih dah ambil learning gustai lagi belakang ni Islam hari sini Patu, tu nak no, pati sik lagi tempat kita ni celapak Nabi celapak Rasul tak ada tak ada Nabi dan Rasul sini Arab bakal 700 tahun lebih baru Islam pergi sini nampak Patu, sempurna ke tak? tak sempurna ne nah, jauh dengan Mekah kapal la je 9 je patu rosok kesan rosok pun tak ada sini apa patu wak mari Islam mari pula mari panggil negeri wak bagi hujulidah je daya daya daya dia tak jadi parti wak sekaligus supaya negeri-negeri arak kok nunda mari panggil daya kita nak kata su pernah ada lagi sini tak sabit tu, kita kena duk funfu, learning sapah ilmu dulu kita nak ngaji pondok, pergi pondok mana pun beralih pondok tu, pergi pondok tu pergi pondok tu, tafsir jalan lain lensa ya? tak itu, itu tak tahu, kata ada tafsir orang lain lagi orang no, kata, kekurangan di segi ilmiah. Ya? lah, Allah ni nah, naik, naik tu tak darah habis dah, tafsir puluh-puluh kalau tafsir kita kita ulama kita berzah kita hmm, duk tak darak api tak ada dapat sirik makan naik tak darak tu kalau duk pusing tak kena lagi sekarang orang panggil makna dahlah dia mau nak jawab depan tu akhirat tak endihlah kepada? kepada ibu bapa yang saya hormati hantu sekalian berwajib payatah kita kena funfu sunnah kena ahya sunnati menghidupkan sunah nabi kita biasa duk dengar kita wajib pak kita menghidupkan sunah nabi siapa boleh menghidupkan satu sunnah di zamir boh fasya dan mungkar lebih baik daripada 100 100 mati syahid tu wafiriwayatain wa fi riwayatain satu mati syahid gapo tu menghidupkan sunuh mana sunuh duk jadi malap duk jadi tergelar kita kena marik akik ni kewajib pihak-pihak tahu bawa sunuh kena duk netek sunuh kau mana janganlah bawa sunuh kena ngaji sunuh bawa sunuh kena ngaji sunuh jangan dia mengaku sunuh-sunuh tapi mengaji sunuh duk hasil nah, ni tempat sana nah Allah Eh ketua tak kira lah ketua gape gape ni nih, neh ketua lekapong helah lu naik kopsa kopsa ketua ampe ketua cangwak ketua gape, ani tempat tempat dua puluh ni neh, maco ah pilih bimol le pilih bimol hak Ho hak agak nampak po nak mencorakkan kepada al Islam. Ho manu, kita sekarang tasakatisham Allah. Allah Allah Hmm Dan nabi paling takut pula salah satunya <coughs> ketua yang bodoh Nabi paling takut aku faham ikum Aku takut atas kuatmu hid. Sahabat-sahabat aku nekago. Salah satunya Imam Rasul ketua yang bodoh. Kau sani? Jadi Nabi ambik beragam nak pusing pilih ketua ni. Ya maklumlah dalam masyarakat Islam ada ketua. Ketua dari tentang kalau tentang kau tematca kau, tamacah, kau ada ketua. Nampak? Ya ada ketua. Ah ketua ni jangan bodoh. Kalau tak sebi jadi ketua yang bodoh, bawa lah masuk kamu jadi ketua. Fungfulah sunnah aku, sunnah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah, Allah merubah. Hmm. Dan Nabi takut lagi nyu darah dango, bunuh. Lening sangat-sangat. Dan Nabi takut lagi nyu putuskan rohim putuhkan silaturrahim. Hmm. Jadi sekarang ni Allah. Jadi kebetulan Nah. Kebetulan hari ni saya tak ada klik rumah ni. Mari jenguk. Hanif ha pilih ketua, ha pilih ketua. Karena Islam ni ya musydirieh ngoyak wah dirieh. Musydir dokang ketua ya dokang. Nah tak gitu. Eh, tak <tik> ya senang. Dia toleh. Ah, usah diri eh ya, kita dah. Kita gitu oiak oh, ya, anu, ha butir getah tak kena. <tik> nah. Allahu rabbiyakarim ya Rab. hmm. Kepada ibu bapa yang saya hormati. Bila kita sebut ketua ni kena beringatlah hai hey, ketua. Bukit Soca, Bukit Obata, Bukit Nayuk sahaja ni Masuk belakang, terima pun lah. Nabi kata lagi Ma min amirin Ya liya amarul muslimin hmm? Summa la yajhadulahum Wayansuhu illa Lam yadkhul ma'humul jannah Duit muslim Satu pak dua nombor hadis Hmm <tuh> Mana-mana Orang yang mana Dilatih dia jadi ketua Lepas tu suruh dia ber berurus dengan urusan umat Islam Siapa-siapa orang letak dia jadi ketua Dia kena menguruskan urusan umat Islam Kena cara kepada umat Islam Orang jadi ketua Tapi yang ini Tidak Sommala yajhadu lahum tak peduli tak sungguh tak ambil tahu kerajaan malah bos anakku Portuguh nak nak nak gicarak anak demo padahal dia jadi ketua apa nak ni dan wayang sau dan tak ada pesan nasihat nak jadi kok bolat pun tak ada tekah nak jadi tu habis diri deh Allah tekah nak jadi tu goh sungguh bor naik sapah ke bawah tak pula kita tengok ho oh keraruku bukan kerarakapung tak dia naik sapah tapi tak ambil buah nyanyi kekaya kau duduk nanti nak buat gula nak duduk nantinya nak buat nanti gula tak boleh gula kerja produk pula produk tak, tak belakang naik kedua dia banyak tak lah hai ketua dengan mula kalau dia mau jadi ketua pesan ni illa lam biadkul ma'humul jannah tak boleh masuk syurga Ah sudah hijau lagi wayak lah mana haa saat ni tak boleh minum oleh hauk nabi iya dah hauk ni je tak boleh masuk syurga nyanyo wahai orang jadi ketua Nabi ada peseh ketua-ketua ni. Kalau peseh berubuk tak salah Kalau nampak dia tunak sangat mm. jangan nak wej jangan nak jangan nak letak. Eh, itu tu hadis Nabi. Ni nak sangat nak sungguh-sungguh tak salah tak ke, ni. Tak kisah apa muat. Mintak Nabi nak bagi jawatan. Ah tak boleh, tak padan dengan Bung. Ya kena tahu. Kita nak duk jadi tayar ni cukup syarat ke kita ni? lambung bodoh terpaksa sayang tak saya musim tu tak dia kelipah kelipah kan tu no? hmm.. ku dah mahu, mahu letak ya hmm.. jauh tak boleh lah wahai ketua-ketua wahai umarok wahai orang jadi ketua masyarakat sungguhlah dalam patanakan umat dalam akak tarah dalam turut cara pakai miskin berapa orang-orang nak makan berah tak ada anda kendok dalam koriah kita ni anak yatim ada berapa orang Orang susah kena duk bergetah kena hmm. Kalau kamu nak masuk syurga Saya duk berhati banyak ni Banyak Tengah nak tegak Allah Darah kukunya bertewah Kacah kena kena kena Baru boleh pat senyap Gena <laughs> Kalau pasang tonton iman kampung ni bakal lihat aku mak cik mati tak mati tak sini entah saku apa <laughs> ah, ni ni kok bunuh besar ni <laughs> ni bunuh tu ime jadi tu ime apa mati aku sumpah socah socah socah sobat so, so, obotoh hingga sikit pak tahan pilih lain dia ya, kena nak beringat ni tak tu ime ni bahaya pernah naik boleh hitam naik tu ime kan pergi kersi kejakung dia ha, tak turun haa <laughs> tak turun tebal kaki kersi kalau nak balik beringat kita kena yajitah hidup kena sungguh kena pedali kalau orang, orang yang tahu dah berita ni ni orang-orang yang ngaji sungguh belakang umar ni dengar malam-malam pergi -malam. kerana orang sendiri tak sehari umar tak apalah betul-betul berbicara ya? lani saya ada orang tu panggil waktu itu ini. saya tak ada jadi pa pun tapi Allah tak tengok weh kesia dia nak jawab depan tu hera mana di akhira ni kau duduklah ni panggil foto imej tetai kasan Crop. sekeping tu sebuah rumah nama ayah nama emak nama anak nama cucu ngaji di mana buja kaya darah dua belakang tu situ Crop. bedfall lepas Patu hatam lagi Dok di foto imej secuk dok kita secuk Patu kepala lima belah ni klik bagi zone kalau rumah ada 150 buah rumah pakai sebuah seorang acara 10 buah rumah seorang acara 10 buah rumah, tengoklah kalau rumah 70 seorang acara dalam buah rumah bagi zon. berapa? kalau mudut pesai moyo pesai lemah lemuh, lemak lambak, akhirat pun nak jawab mana dengan Tuhan mana? kena nak usaha tengok sini, ni hidup ni seminggu sekali, kena dua-dua kali seminggu. tak apa dah. seminggu sekali ada majlis sulat ilmi tak apa dah. kalau boleh, tiga Nabi Nabi sudah semaya ada wahyu baru ada berapa, perakat halu <laughs> baca lah pimpinan rahman kan berapa satu ayat weyadah kan sehari itu satu waktu, kau dua waktu baca lah speka ni baru yang jatah itu baru kita hantar ke semua? Allah wahai pemimpin wahai pemimpin hai ketua anak kocok syurga keliling pinggir mereka jadi ketua tak pandang pakar pah kenyakar mereka anak kocok kenyakar juga keliling pinggir mereka Majilah, hmm. pakar jadi jantilah ketua peseng menghidupkan islam Pesan sokong sunnah yastannuna sunnati mensunnahkan sunnahku Ah tu Tak suruh takut manusia lah kata apa dia kata Ah takut orang kata ha ni ketua binga lah tok guru ustaz ketua-ketua ni ketua agama khasnya akhir akhirat esok Allah tanya Munduk bawa royak gapo kau ger muda rakyat orang yang rendah ke muda rakyat aku rendah lah banyak ustaz kau apa ni ketua-ketua agama kau nak rakyat hak ni tak boleh lama ni mwihdema aku set hak ni masuk ke aku kerana muh ni jurul jadi posmen, jurul jadi buruk perisan ni, hak aku ya heeeh orang tahu kita ni orang yang lebih tahu sikit ni Ambil benda dari Allah dari Rasul sapa ke manusia. Manusia kenal, ada hak kenal, ada hak tak kenal. Bertanggungjawab kita menyampai minni benda daripada aku. Jangan dak tengok oh, ni tak leh royak ni namanya murih demo. Pas tu royak hak orang oh. nak ah senang. Islam lah ni kau mupuh sama. ni lama-lama oh, kudung jari, pas tu kudung siku, pas tu kudung tangis putung. Dok main susuk benar benda. Orang-orang dengar-dengar dulu Dengar bicara Kalau ada orang baca hadis Baca Quran, Baca apa-apa Demo wajib dengar Lepas itu Demo pahayah Lepas itu Juno wa'amah Tahu wa'amah Demo dengar tuha Kalau demo lari Tak saya dengar Demo kan salah patah Salah Wa minhum man yastamio ilaiki wajalna setengah-setengah manusia tu dengar tapi di ada sumak ada ada allah allah rabbiy karim Inna, inna, inna Allah. A'udzubillahimina syaitanir rajim Innallaha ya'murukum Antu addul amanati ila ahliha Allah suruh kamu Ini kita ni, dengar Eh manusia Allah suruh kamu, suruh buat kita semua ni Akan bahawa Antu addul amanati ila ahliha Mungkin nak ambil amanah ni Diletak pada ahli dia Nabi kata, tunggulah saat kiamat bila ambil serah amanah wui kepada orang bukan ahli hmm. orang ni sepatut ke tak jadi ketua sepatut ke tak jadi ketua sepatut ke tak jadi ketua sepatut ke, tak. nampak dia cerga dia tubuh badan sehat, dia ada wisai tak tinggi ambil letak ni kawan dah moyok dulu lah dalam lemak malam dulu dah. Kita je mesti letak situ. Kau panggil letak tak keno. Tayar dia letak atas magak. Tak jalanlah untuk kereta. Allahu Allah rabbiy ya, ya, karim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hmm. Lagi kita mai tengok. Masya-Allah, masya-Allah. Ya, kalau kita kecek gini boleh tak orang gitu? Ni kalau biasa pilih tu tu imih. Gena sini yoga kita ake enggak ake kalau kampung baliklah ni. Gena boleh tak dekat waktu. Ha utal palpa aku lambat nasi. Pasohoso akek apa nak adik temeh aku lambat to palpa bang bangat. Dia tak khabar kata to cik. apa to cik. Ya kena main. Masuk? Sagi. Adik adikku baik kutak ya. Padah orang ha ya letak tu bukan tayar kali tayar yang nak bergelet deh, baru boleh pergi ruda tapi tak kena pahak kacak dia beradik dulu so kau dia beradik beringat ilamat kemat letak mana tak kena pada tu Allah hak teruk lagi kenapa boleh letak dia Di kapur -kapur ni kapur-kapur ni kau nampak boleh kata dia letak oh away yeah. jadi tok dia tu dia dah jadis nak kata you dok know, cantik dia boleh beki jadi mana ketua tu tu nak kata apa tak leh pasal ore okay, hok dok letak dia tu cantik dah hok ni how aku boleh kata jadi bukan dia ni di ketua boleh kata boleh beki masyarakat dak elah dah ustaz tu so? apo ustaz mak <laughs> dok macam gitu ah hok ni ni cuba cuba gi kapok-kapok lah mana tu meh nampak kau mana ni kita nak bersarak ni Ha wek goreng mesti tu. Molat belaka. Molat dah molat kita. Hmm. Ketua gapolah tu. Ketua ni yang kena ada wisaidat. Tengok sifat-sifat pemimpin. Kena ada bahair. Kena ada tak les spotlight pun we ada. We ada boleh 40, ada boleh 100 tak apa dah kepala ni. Dia ada buku ni tu. Kalau tu dia jadi lemah lemoh, lembik lambat tu. Masyarakat kita toyo sungguh. Nyanyung tapi segi tempat maju Kuala Lumpur, Utara kita duduk kerja Selangor, Syahalat, tempat maju tempat langit ni, orang duduk duduk di dalam langit, pecah ni sampai puluh ribu, pecah <guluh> ni orang maju umur puluh-puluh juta tapi buah mari X-ray agama ni san-san ni nak jamin dulu tengok <tuh>. hadun ni ni sedih Tengok ha dunia ni mesti sedih BMW siri 7. kelah-kelah hmm. kelas-kelas 15 juta pakai kereta, tengok hak agama. Bagi ekseri hak agama, tengok ha dunia, bagi ekseri hak agama. Nissan Sunny hak jame 1980 gitu. <laughs> teruk, teruk. Allah. Lawas teruk teruk sungguh. Punca ni. Pilih ketua tak kena. Ha Allah, pilih ketua tak kena tak ada nak rojak. Rabb yakarim, la haula wala quwata illa billah. Hmm. Kita main tengok sikit. <coughs> ni bersama saya ni kita ni ni pemimpin, eh? ha pemimpin qah. Pertama kali Pribadi ketua ni kena selalu usaha mendekati diri dengan Allah usaha diri sendiri supaya kita selalu mendekati dengan Allah ni orang jadi ketua ketua umum ni nak belakang ni masuk belakang ni ni tak ime yang ada dekat dengan sejik bawah jadi naib tak boleh masuk sejik tak masuk jadi boleh menjadi naib utara aku semak jadi syaitan sajalah. So, ya, ah kasam bertuah kan? Semak di malaikat alaih. Setengah-setengahlah tu. Sejejak takrif. Tapi saya Allah ni temu banyak orang sains-sains kita. Naib baca khutbah jumaat. Ha. ha, ha. Naib jadi takim jumaat. Hmm. Cuma payah temulah. Ada ada saya ada temung lah ramai, ramai ni kalau saya kenal buat 3, 4, 5 orang ni ada temu seorang kru nah yuk sejuk sehari kruel eh. bulan bosan 2 juh bulan bosan 2 juh sehari buat kereta lagi bercung kudar buat kereta yang dek tepi baca macam kruel eh. payah temung na yuk ada Sain saya lepas tu limau eh, tak payah saya jatuh lagi <laughs> sekarang jadi obotor oh, nak izi duduk dia sama-sama jadi wahai ketua kamu jangan nak pisahkan otak kamu dunia dengan akhirat Mu nak jadi Nayuk untuk benda di dipak kena sentiasa mendekati dengan Allah dia mahu tak jadi Nayuk nak apa kau orang panggil tu ya cuman tak mari buat tak kenal orang yang sumpah kita belakau ya kau dah buat jadi Nayuk nak bantai atas sini ya dah naik dari kena tak dah Jangan boleh kita berbangga Tapi kita kena mendekati diri dengan Allah Allah, ngaji lagi tafsir Alhamdulillah Macam mana? Tak boleh berbangga-bangga Bermegah-megah secara takabur Tiga, satu banyak anak Yang kedua banyak kata Yang ketiga tinggi pangkat Banyak anak tak boleh Nabi menggalakkan Tapi jangan bangga jangan sampai takabur anak ah, ah, no, cucu kau kawai belakang ni kawai siapa nak wakpah lagi dah tu zaman Nabi Nuh eh, Nuh, mau nak wakpah boleh ke aku anak ah, no, cucu aku ramah kata aku banyak tak boleh lah tu tu halal Har, bermegah-megah dengan banyak kata suruh kita umat Islam menggalakkan kita jadi orang kaya jangan miskin papa ini ini kita kena usah jadi orang kaya keluar zakat tak lari kita jadi kaya jangan kaya megah dan somau dengan orang miskin jangan kena kuk sampai tak keluar zakat dan berpangkat pangkat boleh tak boleh dan mereka kena kita boleh tapi ingat jangan bermegah jangan somau dengan pangkat Hei, orang jadi, orang jadi ketua orang, jadi naik kapal-kapal Kamu adalah hamba kepada Allah Dekatlah diri kamu dengan Allah Apa salah? Kalau memang, hei, naya, jadi tak imin semayah Apa salah? Kalau percung dalam senjik, salah ke? Kau kena pergi percung di S.A. sama? Tak boleh masak kau ni Buat tak yang senjik Kita dukak ni, lagu tu Tidak Itu paham yang racun Hmm. Lagi, peribadi ketua ni Yang kedua, <tuh> ada persiapan untuk bekerja. Kuah apa ni? Kuah prom. Dalam bekerja. Jadi aku jadi wape untuk nak kerja. Aku naik bau nyawa pon. Nak bulah, nak bulah buah. rakyat yak, nak nanti nak gula bawah degu. Okey boleh kena dia aku dak bujudi naik kolai tak bukan. Maaf ya, jadi kasar selalu <laughs> Ha. Ingat kamu wahai ketua, kamu ada akhirat. Kamu kena tanggungjawab, kena tanya, Allah tanya di hari akhirat. Hmm. Aku ni pakat aku mau muduk gunung kena kedak ni. Kena timbang waktu je. Ya. <laughs> paso-paso masuk ah berapa persen ah berapa ha jangan ni demo kena gi jawab depan tu ha hmm jangan lupa ada persiapan untuk bekerja boleh orang rajin dalam kerja hari ni jumaat sejat ni mak pen mak sejat lagi tanyo kaum rakyat siapa gapo gapo gapo tu lagi ada perasaan pengganti rakyat kawai ni jadi futai ni rakyat dua kawai 300,000 orang ada perasaan pengganti rakyat kalau Nabi juga apa? Azizun gak apa Ustaz Nabi? lakadijah aku berasulun min anfusikum Azizun alaihima anitum harizun bil mu'mini harisun alaikum bil mu'mini nar'ufur rahim risau Nabi ni, risau Serabut perut tengok orang dia ni tak boleh masuk Islam. Serabut perut tengok orang dia ni susah. Lagi. Ketua ni kena ada wisai tak kena membawa perubahan. Dulu misal kata surang ni, dulu siapa cara, leni siapa cara. Oh berubah weh, ada ada perubahan. Ketua kena sentiasa membawa perubahan. Masa maling lah Mereka kata bawa Ibu bos guling bu okay. Adakah pilihan-pilihan De Ceng Adakah pilihan-pilihan Ni Aku Aku jadi Jadi terima 20 tahun dah 30 tahun dah Apa? Orang semaya dia sesah dah sesah lagi sampai lor ni Sejak dah tinggi dah tinggi Itu Tak ada ada perubahan Itu bukan ketua yang dikandalki Dan seterusnya ketua ni kena baik orang kelahi ni kewajipan fa aslihu bainakum kena baik kalau ada makmum kita hak tak belaga tak siapa tak tegurlah, kena panggil mari baik makmum pun kena kenal ni ketua kamu jangan dok main lawes bagi ketua mula ketua panggil suruh baik tak tegur dengan ketua pula sendiri tu tu tu lalatu Allah Allah Allah Allah dan kepada ibu ayah Adik kakak Kapung bangun ni Banyak lagi lah, lah Tentang Sifat-sifat Pemimpin Syarat-syarat Pemimpin InsyaAllah lah Seterusnya Kita ni Dekat Makah ni ni Kau tak kena Raya pakat Tahu belakang dah Kata berdosa Ambil duit Pakah butir ni Berdosa Tahu belakang dah ni Bah tak kena Raya lah Raya pakat Ambil Ambil Ambil Raya Ha ya oh kadang-kadang tak hui kan kita lagi kira <Chrome> kita rasa malu juga tetap guru dah kata boleh puan darah malu kok kira-kira jadi dunia pakat tengok uh, ulama tanis tangan ni dia baru jadi gustes mula bunyi naik langit lah bawa tengok huh, sunat ambik kok mana <laughs> oh jatuh patu orang pakai tu. Lebih-lebih ah -lebih. oh, utuh putus kain serbel kita tu. Pandulah. Hadis kata tak ellih. Nabi royak tak ellih. Ar-rasy wal-murtasyi. Harre. Orang bagi orang ambil, orang saksi harre. Kalau nak ambil jangan palas sudah. Kan ya, nah? ah tak apa jadi kan jangan. Harre harre. Wah, tak apa kau tobak. <laughs> Ambil tebak. Tebaklah. Jangan duk main pala benar haram. Napa? Nak heboh kau mana Pak tahu dah nak besor nak heboh lembok. Tapi ada heboh. Ke mana Ah. Tak lagi tak lagi gih. Tapi mujur la ni banyak tok tok guru papa -pa uka ada ukan. Tapi gak nyanyuh nyanyi kepada orang yang ambil, kena-kena dosa, eh? beri ada satu tujuh, mudah-mudah, eh? eh, tak pakai suak, nak pakai apa, nak suak ke mana, hmm. jangan nak main, besarkan, benda hara ni hara, kalau nak ambil, tobat, lari pun tak gerti, orang-orang bagi malam tu, patut tak ambil, jadi pun tobat, jangan kata lah, tadi saya kata cuba cuba pecek pecek kerang-kerang eh, kiklik misal kata kat kapung yang 300, 300 nah, misal 300 kot seorang pak pa, tahu pokok pa, sehari 1,500 hari lebih dia pak tahu pagihan pa, dengan 300 boleh berapa eh? tak siapa 40 setel pak cuk 8 setel tak sampai 5 stel kali sehari gendung murah sangat harga buat kita meruah kita tu 5 stel sehari apa saya um Allah Allah Rabbia ya Karim la haula wala quwata illa billah hak nak molat tak sah baik ani hak nombor satu. boleh dah boleh dah Adalah? ada dah ada si ada kawan siak siak dah siak dah siapa tahun dulu boh hak kita tapi orang kelantan ya mai mese lain wui ambe wui ambe wui ambe boh aku allah sokmo oni mai beseng tu apih tak bening hak kita ni boleh tak boleh mm tak leh boleh tu tak leh, ta leh. <laughs> <lalu>. sepatutnya <sementara> <laughs> tapi tapi ya uh, ya yeah, muwi muniya di pengkudah dok 4 tahun tak rasa <tapi> wui pak dah telani mai wui Pak, aku tipu kelik mu. Kau tu hak otak pelaka. Soal lagi, ada duit alih kena boh? Dak duit tu tak ada. Oh, duit alih kena boh. Abujuruh ya punyih. Dak, duit tu tak ada. Orang ko meni buat ada duit tu sebab ambil nak Allah. Limos tel sehari ni murah gago. Murah. Salah. So, nah, ini kewajipen saya kena royak kata benda ni benda haram dia mahu nak ambil, dia mahu carang ke toh hei lah begitu eh macam ke toh hei hmm, saya ni lepas dah akhirat, dia soal muda oyak apa kau ke ha, buka, buka tek tengok semua oyak dah faham main, apa, kiah dia kiah, uh, hello. ah lah dia mahu padah <laughs> kita nak pergi ke akhirat so, jadi jauh-jauh, jauh pelik-pelik jauh, eh. ambil siling sunuh lah Ambil zilai sunnah tu. Bangat sampai ke syurga. Ah jalan lupa pula lagi. Hari bila nak sampai? Masuk aku tiba, masuk aku cenok, masuk aku dalai, masuk paramai tu. Saya biasa jadi jadi budak hutan. Dok tolong gi kecek bagi ke dia. Neh saya muncul kat tu setahun tu dia ambil saya dua orang putai dia ambil saya saya muncul hari ni dia pergi saya ketubah jemaah tu esok dia panggil orang pergi rumah panggil saya pergi ceramah buat oh. apa? kita orang dakwah ni kita nak korea ya dia panggil orang nah, suruh kita ceramah lama mana ceramah sejauh kita ceramah boleh lima puluh minit baru sepuluh minit tu kita panggil orang ya, ya, dia lagi. orang yang dia mahu lima puluh minit boleh orang oh, mengerti agama dengan kita kita jangan hidup kau-kaukai benda itu kenapa itu? baru ada sepuluh minit ke lima puluh minit Bagi ah, siapa nak kacak pula yang suktai ni? khas orang yang so mahu lagi orang oh, yang dengar tak dengar dia putai pagi, <laughs> putai pagi. oh, dengar tapi pakak nak panggil kita ke kampung patut senyak di berkali hmm? Oh, bukan. Oh, oh, oh, oh. bukan posuhan lain tu lah ni. Ah, bakal ikut tu. Kena buah demo mau pop tu ah baru berhenti. Dia suka dengar cekap. Suka. Suka dengan Allah. Bakak-bakak dah insya-Allah dah. Kita orang okay, pasal sunnah dah ni. Asal tergelewatlah. <laughs> Ego sangatlah. Malu tak main mustail hari ni tu. Kalau 500 upah mustail pun. 10 steh insyaAllah ah, jadilah untuk malam ni berapa semua dia aku apa ok, orang ni saya kata peher dan geti dan kita pakar mari beramal untuk diri masing-masing lah peasing London juga eh. kalau boleh ada power koyak katik. katek koyak katek lah nyanyu-nyanyu kerana kita nak pakar 420 ni kita kena pergi jawab lepas Pas pasapa nak boleh minum air korea kawasan Nabi Karena salah sokam Uh, boleh tengok siapa. Jadilah dah wallah alam subhanallah walhamdulillah. Astagfirullah.